Oke ya teman-teman, di sini ada putra duyung lagi mandi. Ini ya. Ini. ini putra duyung. Ini putra duyung lagi mandi ini ya. eh ini. ini namanya putra duyung. Lagi kepanasan ini ini teman-teman panas banget ini suasananya ini ini sangat panas Gila hehehe kira-kira kira apa ya kira apa kalau Aduh oh, seru seru seru. Ada ini namanya putra duyung, bukan putri duyung, putra duyung berenang di laut lepas ini. <tuh persi> las wes, las las las. Selanjutnya ya, akan selamat Sampai Rumah kembali Oke Lanjut Oke Ini kenapa teman ini Track ini ya teman Ini kantripan Ya ada, ya, deh. Ya. Wow, mantap. What